Diterjang oleh barong, sosok Prangno O. Namun dia tidak mati. Sekali lagi, tidak mati. Bahkan kejahatan pun bisa abadi. yang tidak justru memangirkan kesakiannya kepada sosok malam dalam petisak pubarata atau doma antri pubarata semuanya punya kekuatan yang amat dasar Itu pula dengan sosok barok Kalau oh, oleh dua siap dari ketila Dia pun abun Tapi tidak mati. Dia pun abadi Sama Abadinya seperti kejahatan Selama masih ada siang dan masih ada malam maka bentuk-bentuk kejahatan dan kebaikan tetap akan abadi untuk itu waspadalah karena hanya saat kita menghadapi maaf segala perbuatan kita akan mati dibuktikan bahwa itu baik ataupun jahat